halo semuanya apa kabar selamat datang kembali di channel saya alfarismasi channel yang selalu membahas tentang telepati dan cinta teman-teman kurang lebih satu tahun channel ini tidak upload video tidak buat video dikarenakan ada beberapa hal yang sedang saya lakukan dan harus saya lakukan teman-teman karena hal itu sangat penting sehingga saya sempat buat video untuk teman-teman semua dan selama itu juga, banyak pesan yang masuk kepada saya melalui Instagram, melalui kolom komentar, banyak pesan yang masuk yang selalu bertanya tentang bagaimana cara melakukan telepati, bagaimana cara dekat dengan seseorang, bagaimana cara membuat seseorang itu nyaman. Banyak pertanyaan yang beragam teman-teman, sehingga teman-teman ke depan nanti saya akan lebih sering lagi buat video untuk teman-teman semua tentang cara melakukan telepati tips cinta untuk teman-teman semua sehingga teman-teman lebih paham bagaimana cara melakukan telepati lebih paham tentang apa itu telepati dan tips-tips cinta agar teman-teman lebih mudah dekat dengan seseorang yang teman-teman suka dan di video kali ini teman-teman saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel ini, sudah kasih masukan kepada saya, yang sudah subscribe, sudah like video-video saya, sudah share video-video saya, terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua, dimanapun berada, selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dipermudah dalam segala hal, dan dijauhkan dari segala marah bahaya. Dan untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya, agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Karena ke depan nanti akan banyak video-video menarik di channel ini teman-teman. Oke teman-teman semua, di video kali ini hanya sampai di sini. Dan di video berikutnya, saya akan membuat pembahasan tentang telepati atau tips cinta atau menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan sampai jumpa di video selanjutnya salam dari saya Alvaris Masih bye